Oke guys, balik lagi dengan Banggomo, cuy. Sudah lama kita tidak berjumpa ya cuy ya. Sudah lama Banggomo Vokum sekarang kembali lagi dengan wajah baru dan hal yang baru lagi pastinya cuy. Dan di sini Banggomo lagi ngegas, cuy. Modal 100 ribu di God of Olympus uus cuy. Dan gue mau kenalin ke lo semua nih cuy, karena Kenapa gua balik lagi nih, cuy? Karena ih, gila, nggak ada otak anjing buat dapet gua dapet ini nih, cuy. Dapat web baru ini, cuy. Gua dikasih coba, ya kan? Gue dikasih coba dengan modal 100.000, coy. Jadi kita lihat, kita bisa JP atau enggak nih, cuy? Karena uh, gimana ya? Gue tuh menemukan web-web baru tuh senang banget, coy. Karena web baru tuh biasa memberikan... JP, JP yang enggak ada otak cuy Ya kan? Dan di sini gua gasnya di Cair 77 coy. Oke, di Cair 77. Keren juga ya kan logonya itu gimana sih ya? kayak warna-warni gitu. Cair 77 coy, ngeri-ngeri-ngeri. Jadi eh uh, bocorannya itu bakal ini ya di hari ini nih, ya kan? Di ya termasuk hari ini atau besok sih. Gue juga bingung tapi Ya kayaknya sih besok ya. Besok jam ya malam inilah, malam ini jam 12. Jam 12 malam, coy. Jam 12 teng pas pergantian hari tanggal 18 nih, lu semua boleh langsung nyobain di Cair 77 Bar. Grand opening ya, cuy ya. Nanti malam itu Cair 77 grand opening ya, cuy ya. Jadi kita lihat dulu di sini nih kalau Gua bisa JP di sini berarti lu semua boleh langsung gas nyocol di sana coy. Ya kan? Kalau enggak ya terserah mau apa enggaknya itu. Tapi kalau JP sih menurut gua apalagi web-web baru ya coy ya. Web-web baru tuh selalu memberikan yang gacor-gacor enggak -gacor, ada otaknya itu coy. Ya kan? Jadi kita gasken gasken dulu nih coy. Eh uh, siapa tahu kita bisa dikasih profit JP atau apapun gua enggak tahu ya kan. Yang penting gua gas aja dulu nih coy Jadi buat kalian semua gua tahu Kita udah lama gak berjumpa Dan gua kembali lagi dengan wajah baru ya kan Dengan hal yang baru ya cuy ya Gak sih kayaknya Uh anjing kali 100 connect bangsat Oke glass, glass glass glass glass glass Cincin nice anjing Ini dia ini dia Ini dia Ini dia Ini dia cok JP cok langsung sensasional 2 juta cuy. Buh. Member baru di web baru auto JP lah. Anjing. Jadi buat kalian semua boleh langsung gas cuy di tujuh 77 cuy. Grand openingnya itu jam 12 malam cuy ya. Jam 12 malam ini. Berarti pas pergantian hari tanggal 18 grand opening jadi buat lu semua boleh langsung gas nyocol-nyocol di sana cuy. Biasa mungkin ada event-event baru atau apapun gua nggak tahu ya, tapi gua cuman mau di sini gua cuman mau coba gacor apa enggaknya coy ya. Jadi kita gasken gasken lagi di sini ya cuy. Gua nggak tahu lah ya, gua nggak tahu eh uh, gimana ya? Gua nggak tahu ada event apa atau detailnya gimana gua nggak tahu. Tapi yang gue tahu ternyata gacor, cok. Baru juga mulai, baru juga main dikasih perkalian 100, ya kan? Modal 5, eh modal 100 ribu ya, cuy. Ya. <coughs> <coughs> <coughs> Oke, okay. nice ya, cuy. Ya. Di sini kita wah gila. Ini kayak gue mau langsung gas ya cuy. tapi kayaknya kalau mau WD, gue bisanya jam 12 nanti deh. Karena kan uh, jatuhnya belum grand opening, kan? Gue cuman langsung disuruh coba aja ya, kan? Jadi gue, uh kali 20 connect swing, ri merahnya kurang, ngari ya. Gua mungkin WD-nya nanti jam 12 baru bisa WD cuy. Karena ini gue masih baru coba-coba gitu loh ya kan. Tapi lumayan loh ya. Ini yang gue suka kalau ada web baru ya cuy. Jadi buat lu semua boleh langsung gas join join aja, ya kan? Helmku Bogo motorku membuat kamu melongo, meledang. The best, the best. Gak ada otak nggak ada otak emang ya best the best the best best the best tapi nggak ada skater luar ya nggak dikasih skater ya cuy ya Pecah luar aja dia dari tadi cuy yuk skater ya uh, uh, uh. waduh Ad, agak ada gonjang ganjing sedikit tadi ya Tadi di sini gua udah profit cuy paling gua setelah setelah, uh, setelah nyocol di sini Gua mau liat game-game baru lagi lah. Karena kan Pragmatic juga lagi ngeluarin game baru kan. Banyak tuh ada fishing apa itu. Jadi boleh gasken gasken aja cuy Jadi ya gua nanti malam, tengah malam pas grand opening gua mau langsung gas WD aja ya coy ya. Karena goks ya. Goks but goks anjir. Jadi kita di sini gasken gasken dulu coy. Oke. Okay mungkin setelah putaran ini gue mau langsung gas stop aja biar gue nungguin sampai grand openingnya mulai gue langsung gas wd aja cuy ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri nggak tuh dong cair tujuh tujuh ya ngeri juga namanya ya cair ini udah pasti cair gitu kan udah pasti cair gitu oke jam pasir intinya kalau lu main slot jangan nafsu cuy jangan nafsu ya dan ikutin feeling lu bagusnya di mana. Intinya jangan melapsu aja, cuy Jadi boleh gasken-gasken ya cuy ya. Boleh digas, dicoba web baru ya. Cair 77 ya kan, ngeri nih, Bor. Senggol dong. Anjay. Jadi kita gasken dulu ya kan. Lumayan sih, di sini lumayan bagus ya. Uh. Udah kayaknya dia udah nggak mau nih. Perkalian dong, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, perkalian, back Anjir, gak mau dikasih perkalian, cok sulit ya Yaudah lah, buat ini gue mau langsung gas WD aja Eh, bukan gas WD sih, berhenti aja ya Gas WD-nya pas grand opening di jam 12 ya Ingat, besok ya, tanggal 18, 18 Januari, jam 12 tank Gas Grand Opening Cair 77 Jadi langsung gas join See you guys, bye bye